Wow, wow, wow, apa ini, teman-teman? kok -teman? Kotor banget ya. Coba kita bersihkan sama-sama. Sepertinya ini mainan keren-keren, loh, teman-teman. Tuh, ada airnya. Coba nanti kita bersihkan satu-satu, ya, teman-teman. Wow, mobil jeep tentara warna hijau teman-teman Keren, matul Kira-kira ini mobil apa ya teman-teman Yuk coba kita bersihkan sama-sama Wow, mobil jeep warna kuning mantul wow ini lumpurnya banyak banget teman-teman yuk kita bersihkan yuk wow mobil jeep lagi teman-teman keren Ayo, selanjutnya apa lagi nih, teman-teman? Sepertinya keren banget, ini mobilnya! Wow, wow, mobil jeep lagi, teman-teman! Keren, mantul! Wow, mobil pickup jeep! tentara warna hijau matul ayo nah, coba tebak apa ini teman-teman wow. wow warna kuning keren matul sekali ya teman-teman